Panah petir datang terbang dari segala arah dan itu seperti serangan guntur. Seluruh ruang itu sendiri tampaknya telah sedikit terdistorsi saat udara meledak. Serangan yang sangat mendadak ini jelas mengejutkan semua orang yang baru saja memasuki gua. Sepertinya tidak ada yang menyangka bahwa alih-alih menemukan harta karun tergeletak di lantai. Mereka malah terluka dengan pasukan petir yang kuat sebagai musuh mereka. Hati-hati, meskipun serangan itu tiba-tiba. Mereka yang memasuki gua semuanya cukup terampil. Beberapa suara tajam yang menusuk telinga dengan cepat dipancarkan. Di saat berikutnya, Yuan Power yang tak terhitung meletus seperti gunung berapi. Swosh, swosh. Panah kilat mengalir seperti badai. Seratus ahli yang dibungkus oleh Yuan Power yang perkasa di depan ditembus oleh mereka hampir secara instan. Guntur petir menembus tubuh mereka, yang meledak menjadi kabut darah di depan beberapa pasang mata yang terkejut. Bahkan, saat roh Yuan mereka melarikan diri dari tubuh mereka, itu segera diburu oleh cahaya kilat yang menyilaukan. Sebelum akhirnya berkurang menjadi tidak ada apa-apa. Pekikan sengsara yang tajam bergema di tempat itu saat ini, mata lindung mengandung kejutan saat dia mengamati adegan ini. Segera, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran Pang Hao menunggu begitu banyak ahli untuk masuk pada saat yang sama. Sepertinya dia sudah tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk mengisi melalui berbagai penghalang, bahkan jika mereka bisa memasuki gua. Para ahli ini adalah map meriam yang mereka temukan. Mata Lindung menatap pasukan kilat di kejauhan. Orang-orang itu ditutupi oleh cahaya kilat dan Lindung tidak bisa merasakan kekuatan hidup dari mereka. Namun, dia bisa merasakan kekuatan petir liar dan keras dari dalam. Mereka bukan orang sungguhan. Sebaliknya, mereka adalah bentuk kehidupan aneh yang dibentuk oleh kekuatan petir. Bagaimanapun, ketika mereka berkumpul bersama dalam jumlah besar, mereka memang layak disebut sebagai pasukan kilat. Ayo bersembunyi. Lindong meraih Mulingshan sebelum Burning Sky furnace nya terbang keluar. Setelah itu, keduanya bersembunyi di dalamnya. Burning Skyverness juga dengan cepat menyusut. Setelah itu, itu berubah menjadi seukuran telapak tangan. Cahaya terang merembes keluar darinya dan membentuk penghalang pertahanan. Bang bang bang, panah petir telah turun tepat ketika duo lindung memasuki burning sky furnace 10 orang di depan. Yang berusaha memblokir serangan, berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap mata. Pertahanan mereka benar-benar tidak berguna dalam menghadapi sejumlah panah petir yang menakutkan. Dentang dentang dentang. Bahkan Burning Skyverness kecil tidak bisa lepas dari serangan padat. Panah petir menabrak dengan kejam ke Burning Skyverness, memancarkan suara logam yang jelas dalam prosesnya. Banyak riak menyebar secara otomatis dari atas Burning Skyverness, menyebabkannya bergetar dengan kuat. Ini menyebabkan Lindong, yang bersembunyi di Burning Skyverness, merasa sedikit takut. Untungnya, dia tidak bertindak sombong dan langsung melawan balik terhadap serangan ini. Kalau tidak, dia akan berakhir dalam kondisi yang cukup menyedihkan sekarang. Tangisan yang menyedihkan terus bergema di dunia luar. Dengan hanya satu putaran panah petir hujan, udara itu sendiri tampaknya telah diisi oleh kabut darah. Setengah dari para ahli itu, yang telah menuntut sebelumnya, benar-benar musnah oleh serangan yang mengerikan ini. Kabut darah perlahan-lahan menyebar, para ahli yang tersisa, yang beruntung bisa tetap hidup. Semua memiliki ekspresi terkejut. Kenapa gua ini seperti tempat eksekusi? Berderak, tentara petir yang jauh sekali lagi menarik busur mereka sementara semua orang diam-diam tertegun. Petir melintas di atas busur. Jelas sekali, serangan-serangan menakutkan lainnya sedang diseduh. Biaya, jangan izinkan mereka melepaskan serangan mereka. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Raungan marah tiba-tiba terdengar saat kilat berkedip. Mereka yang bisa mencapai tempat ini bukanlah individu biasa Sebelumnya, mereka tertangkap basah karena serangan mendadak Pada saat mereka pulih, semua orang merasa marah di hati mereka Setelah mengalami serangan yang menakutkan itu Kemungkinan ronde lain akan menghasilkan lebih banyak korban Biaya, Mayestik Yuan Power tiba-tiba meletus pada saat ini Segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju Seni bela diri yang kuat semuanya dilepaskan. Setelah itu, mereka menjadi seperti banyak bilah tajam yang dengan paksa merobek formasi petir dari kejauhan. Ledakan petir liar bergemuruh di daerah ini, yang tampak seperti medan perang kuno. Tentara petir juga mulai berbenturan dengan sekelompok besar ahli, yang telah menerobos masuk ke gua. Ayo pergi, Lindong dan Mulingshan dengan cepat berlari keluar dari Burning Sky Furnace. Tubuh mereka bergerak dan juga masuk ke dalam pasukan kilat, yang telah terkoyak. Jika seseorang ingin memasuki bagian dalam gua, itu perlu bagi seseorang untuk melintasi medan perang petir ini. Lampu perak melintas di sekitar duo lindung saat mereka masuk ke tentara petir. Segera, beberapa tokoh kilat bergegas mendekat. Mereka membawa tombak petir sementara tubuh mereka ditutupi oleh cahaya petir. Mustahil untuk melihat dengan jelas penampilan mereka. Namun, ada fluktuasi terus-menerus, liar dan keras yang dipancarkan dari dalam tubuh mereka. Bang, lampu hijau melonjak di sekitar tubuh Lindong. Sebuah pukulan dilemparkan dan itu secara langsung menyebabkan beberapa sosok cahaya meledak. Setelah sosok cahaya ini meledak, mereka berubah menjadi beberapa cahaya petir yang tersebar terpisah. Namun, Lindong kaget ketika dia menyadari bahwa cahaya kilat ini tidak sepenuhnya hilang. Sebagai gantinya, mereka memasuki sosok petir lainnya. Dengan masuknya mereka, Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa para tokoh petir lainnya telah menjadi semakin kuat. Benda yang aneh, hati Lindong sedikit kedinginan setelah dia menyaksikan adegan ini. Baru saat itu, dia menyadari betapa sulitnya berurusan dengan pasukan kilat ini. Jika mereka terus bertarung dengan cara ini, akan sangat sulit untuk menghabisi mereka semua. Selain itu, semakin banyak mereka membunuh, semakin kuat angka petir yang tersisa akan. Jika terus berlarut-larut dengan cara ini, mereka akan kelelahan sampai mati di medan perang petir ini cepat atau lambat. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini. Petik 2, Lindong menoleh dan dengan lembut berteriak kemuling Shan di samping. Segera, lampu hijau melonjak di tubuhnya. Empat simbol naga hijau muncul di tubuhnya. Setelah itu, dia berhenti berkelahi dengan tokoh-tokoh kilat dan memilih untuk menggunakan metode paling brutal untuk memaksa mereka melalui mereka. Sebagian besar ahli yang hadir memiliki penglihatan yang tajam. Oleh karena itu, mereka juga menemukan keanehan dari tokoh-tokoh kilat ini setelah Lindung melakukannya. Segera, suara angin yang tak terhitung jumlahnya bergegas muncul karena mereka juga secara paksa dibebankan melalui formasi seperti Lindong. Tentara petir juga mendeteksi serangan dari sejumlah besar ahli. Oleh karena itu, serangan selanjutnya menjadi semakin ganas. Kadang-kadang, akan ada beberapa tangisan menyedihkan yang dipancarkan. Dengan upaya gabungan dari duo Lindong, mereka berdua berubah menjadi dua sinar cahaya yang dengan cepat dikirim melalui tentara petir. Daerah-daerah di mana mereka melewati tampak seolah-olah telah disapu oleh kekuatan yang tak tertahankan. Ada fluktuasi spasial di depan. Kami akan menerobos masuk. Hati Lindung sedikit bergetar saat dia maju ke depan. Dia mengangkat kepalanya. Hanya untuk melihat bahwa akhir dari pasukan petir dapat dilihat di kejauhan. Ada lingkaran cahaya berwarna perak yang perlahan berputar di tempat itu. Tempat itu adalah tempat pintu masuk gua yang sebenarnya berada. Saudara Lindung, hati-hati. Di sampingnya, Mulingshan tiba-tiba berteriak dengan suara lembut sementara Lindong fokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Sepuluh sosok cerah di armor petir tiba-tiba bergegas keluar dari tentara petir di sekitarnya. Tombak cahaya di tangan mereka disertai dengan fluktuasi mengejutkan ketika mereka mengelilingi dan menyerang tempat-tempat fatal di sekitar tubuh Lindong. Kekuatan figur-figur ini di armor petir tidak diragukan lagi lebih kuat dari yang lain dari sebelumnya. Bang, namun. Tombak petir mereka akan menyerang lindung ketika penutup peti mati hitam menyapu. Riak cahaya hitam menyebar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan 10 tombak petir itu. Suara logam muncul sebelum kekuatan liar dan kekerasan menyebar. 10 figur cahaya dipaksa kembali oleh lebih dari 10 meter oleh Mu Mulingshan. Namun, yang terakhir ini juga didorong mundur selangkah. Beberapa kilat berkedip di atas penutup peti mati. Ayo pergi. Jangan sampai terjerat dengan mereka. Petik 2. Mata Lindong menjadi fokus setelah melihat ini. Kekuatan dari figur-figur lapis baja petir ini dapat dibandingkan dengan kekuatan seorang ahli tahap mendalam kehidupan sebelumnya. Selain itu, tidak ada dari mereka yang takut mati. Bahkan, jika ada di antara mereka yang mati, itu hanya akan membiarkan figur cahaya yang tersisa menjadi lebih kuat. Lindong meraih Mulingshan setelah suaranya terdengar tubuhnya bergegas keluar dan menuju ke celah spasial yang telah muncul di depan mereka tubuhnya seperti burung besar yang terbang melewati langit dan langsung menuju ke lingkaran cahaya perak saudara Lindong agak cepat namun, aku harus memasuki tempat ini dulu dan memeriksanya petik 2, tawa nyaring tiba-tiba dikeluarkan dari samping Lindong saat yang terakhir akan memasuki lingkaran cahaya perak segera, suara angin yang deras muncul Segera setelah itu, gelombang angin tajam tanpa ampun menyerang ke arah punggung Lindong. Pang Hao, kilatan dingin segera melintas di mata Lindong setelah dia mendengar tawa itu. Dia mengepalkan tangannya, delapan simbol lampu naga hijau tiba-tiba muncul. Setelah itu, dia berbalik dan melemparkan pukulan. Ledakan, udara itu sendiri sepertinya meledak di bawah tekanan kepalan tangan setelah pukulan itu dilemparkan. Sebuah kekuatan naga hijau tiba-tiba bersiul keluar dari tinju Lindong. Setelah itu, bertabrakan dengan angin lain yang menusuknya. Bang, ledakan rendah dan dalam bergema di udara. Fluktuasi liar dan keras itu sekali lagi memaksa kembali sosok-sosok lapis baja petir yang menerjang. Lindong juga meminjam gaya dorong ini untuk melayang mundur dengan Mulingshan. Akhirnya, dia mendarat di lingkaran cahaya perak itu. Haha, maaf. Tidak perlu bagimu sekarang. Petik 2. Lindong membalikkan tubuhnya setelah mendarat di lingkaran cahaya. Dia tertawa keras ke kelompok besar yang menyerbu dari belakang. Setelah itu, tubuhnya memasuki lingkaran cahaya dan dengan cepat menghilang di depan Pang Hao yang tampak suram. Setelah mereka, sebuah kilatan sengit melintas di mata Pang Hao setelah dia melihat bahwa Lindong benar-benar mengalahkannya ketujuan mereka dengusan dingin terdengar saat dia memimpin kelompok besarnya untuk dengan cepat menyerbu kelingkaran lingkaran cahaya di belakang mereka ada juga beberapa ahli yang menerobos Medan perang kilat dan bergegas ke lingkaran cahaya bersambung lanjut ke part berikutnya ya bab 940 di dalam gua instan lindung dibebankan ke lingkaran cahaya dia bisa merasakan dengan jelas fluktuasi spasial yang kuat dipancarkan dari dalam Cahaya perak cemerlang memenuhi matanya. Sesaat kemudian, dia secara bertahap terbiasa dan perlahan membuka matanya. Adegan di depannya terekam dalam benaknya saat dia membuka matanya. Selanjutnya, pandangan linglung memenuhi matanya. Sebuah petak tanah yang sangat luas muncul di depan lindung dan ada banyak kelompok bangunan di atasnya. Namun, sebagian besar bangunan ini sudah hancur. Namun demikian, dilihat dari skala reruntuhannya. Tidak sulit untuk membayangkan betapa agungnya dan perkasa mereka ketika semuanya masih dalam kondisi sempurna saat itu. Seluruh tanah memiliki warna keabu-abuan dan dikalahkan dan aura delipidated meresap di seluruh area. Perasaan kuno bercampur di dalamnya menyebabkan seseorang mengerti bahwa tanah ini tidak pernah melihat bentuk kehidupan apapun untuk waktu yang lama. Lindong sedikit terkejut ketika dia mengamati pemandangan di depannya. Jelas. Dia tidak menyangka gua misterius ini benar-benar hancur. Sekilas, tampaknya tidak berhasil ditinggalkan sebagai warisan. Sebaliknya, seolah-olah itu telah dihancurkan oleh bencana. Pemilik gua ini haruslah Tuan Petir, kan? Lindong bergumam sendiri di dalam hatinya. Itu tidak berarti bahwa pemilik simbol leluhur Thunderbolt adalah Master Thunderbolt. Ada celah besar antara zaman kuno dan era ini. Selama periode waktu ini, 8 tuan memasuki tidur nyenyak atau reinkarnasi karena berbagai alasan 8 simbol leluhur yang hebat juga telah menemukan pemilik lain Pemilik gua ini jelas seseorang yang cukup beruntung untuk tersandung pada simbol leluhur Thunderbolt saat itu Sama seperti kamu, suara yang terdengar di dalam hati Lindung pada saat ini Lindung sedikit mengangguk, meskipun pemilik gua ini jelas merupakan ahli top saat itu Kemungkinan dia masih kurang dibandingkan dengan guru Thunderbolt yang mendominasi dari zaman kuno. Saudara Lindong, apakah ini guanya? Tampaknya menjadi reruntuhan. Akankah ada harta di sini? Matamu Lingshan menatap tanah yang hancur dari sampingnya dan tanpa sadar bergumam. Lindong tersenyum. Dia berkata, ayo pergi. Pertama-tama kita akan melihat-lihat. Pasti akan ada beberapa hadiah mengingat ukuran gua ini. Petik 2, Lindong bergegas maju setelah suaranya terdengar. Kecepatannya telah sangat berkurang. Sementara itu, matanya terus mengamati reruntuhan di bawah saat dia terbang melintasi udara. Dengan kemajuan antara keduanya, Lindong bisa melihat jejak yang ditinggalkan dari banyak pertempuran besar. Sepertinya pertempuran yang mengguncang memang meletus di tempat ini saat itu. Mungkin itu bahkan bisa digambarkan sebagai perang. Mungkinkah itu perang berdarah antara dua faksi super? Pikiran ini melekat dalam hati Lindong. Meskipun dia tidak tahu tentang asal-usul gua ini, kemungkinan bahwa itu seharusnya relatif kuat saat itu. Lagi pula, seorang ahli tahap reinkarnasi yang memiliki simbol ancestral jelas merupakan elit di antara elit bahkan selama zaman kuno. Oleh karena itu, yang paling membingungkan Lindong, adalah fraksi mana yang benar-benar berani menyerang sekte yang memiliki ahli tahap reinkarnasi dengan simbol Ancestral. Pikiran ini melintas dalam hati lindung sementara matanya terus memindai area di bawah ini. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Adegan di depannya sebenarnya samar-samar akrab. Sepertinya dia telah melihat pemandangan seperti itu dari tempat lain. Tempat itu. Adalah faksi super di dalam grid desolate tablet di provinsi grid desolate dari Kekaisaran Gritian. Ekspresi Lindung perlahan berubah serius saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa dia akan menemukan tempat ini familiar. Ini karena aura tempat ini sebenarnya sangat mirip dengan sekte kuno di dalam grid desolate tablet. Selain itu, aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa keduanya memiliki kesamaan. Itu adalah salah satu memiliki simbol leluhur yang memangsa, sementara yang lain memiliki simbol leluhur Thunderbolt Ini, mungkinkah ini sumber bencana? Hanya makhluk apa yang mengejar faksi-faksi ini yang memiliki simbol leluhur? Tubuh bergerak maju lindung perlahan berhenti beberapa kejutan muncul di matanya. Setelah itu, hatinya berbicara dengan datar. Yan, apakah kamu menemukannya? Suara Yan masih acuh tak acuh. Dia hanya menghela nafas lembut di wajah ini. Apakah ini dilakukan oleh Imo? Lindong menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Ya, meskipun tuanku telah menyegel celah spasial saat itu, masih ada banyak Imo yang menerobos masuk ke pesawat ini. Meskipun sebagian besar Imo tersingkir setelah terus-menerus dikepung dan diserang oleh banyak ahli dalam kata, masih ada beberapa yang tersisa. Sekte kuno yang kamu lihat di grid desolate tablet saat itu dihancurkan oleh Himo. Gua ini di depanmu kemungkinan besar mengalami nasib yang sama. Makhluk-makhluk Himo itu jelas menyadari bahwa simbol leluhur memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Karena itu, mereka akan menargetkan siapa saja yang memiliki simbol leluhur dan dengan diam-diam membunuh mereka. Petik 2. Keringat dingin segera naik pada lindung setelah dia mendengar ini. Hanya kekuatan besar apa yang dimiliki Imo? mereka bahkan benar-benar bisa menghilangkan faksi seperti itu. Di dunia saat ini, apakah masih ada Imo? Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Jika ini masalahnya, apakah itu berarti bahwa cepat atau lambat dia akan menjadi sasaran Imo yang disembunyikan di beberapa bagian dunia yang tidak diketahui? Masih harus ada beberapa. Selain itu, Sepertinya Yimo yang tersisa bahkan lebih sulit untuk ditangani. Mereka sangat pandai menyembunyikan diri dan tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan, yang terdiam sesaat sebelum dia menjawab. Lindung mengepalkan tangannya dengan erat dan hanya merilekskannya sesaat kemudian, tanpa sadar dia tertawa getir. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa memiliki simbol leluhur juga merupakan sumber masalah. Dia tidak hanya harus mengambil tindakan pencegahan terhadap para ahli manusia yang akan mencoba untuk merebut simbol leluhurnya Tetapi dia juga harus menjaga terhadap Yimo Yang tersembunyi di beberapa tempat yang tidak diketahui Setelah tahun-tahun ini, Lindong juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Yimo ini Dia jelas menyadari betapa mengerikannya mereka Jika dia menjadi sasaran, kemungkinan nasibnya akan sangat mengerikan jika kamu takut akan masalah seperti itu, yang perlu kamu lakukan adalah meninggalkan simbol Ancestral. Yan berbicara dengan Samar, Lin Dong sedikit kaget setelah mendengar ini. Dia segera membuka mulutnya dan tertawa. Ketajaman terbentuk di dalam mata hitam gelap itu ketika dia tertawa. Tidak ada alasan untuk membuang sesuatu yang menjadi milikku. Terlepas dari siapa itu, tidak akan mudah untuk mencoba merebut sesuatu dariku. 2. Wajah muda Lindong tiba-tiba berubah ganas setelah suaranya terdengar, sejak kapan dia takut pada siapapun selama bertahun-tahun, setelah dia meninggalkan kota King yang kecil. Jadi bagaimana kalau itu Yimo akan datang suatu hari ketika aku, Lindong, akan cukup kuat untuk membuat Yimo gemetar ketakutan, yang tidak mengucapkan apa-apa lagi. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa batu leluhur di dalam tubuhnya tampaknya telah mengeluarkan napas puas. Saudara Lindong, lihat di depan kamu. Mulingshan, yang berada di samping Lindong, tiba-tiba berteriak ketika yang terakhir sedang mengobrol dengan Yan di dalam hatinya. Tangan kecilnya menunjuk ke depannya. Ada arena yang rusak di depan mereka. Pada saat ini, sepertinya ada beberapa manusia di sana. Lindong melihat ke arah dan matanya mengeras. Lampu hijau melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah memperingatkan Mulingshan untuk berhati-hati, dia perlahan melambat. Akhirnya, dia melayang di udara di atas arena yang rusak. Setelah mendekati arena, Lindung akhirnya menemukan bahwa ada hampir seribu sosok manusia yang duduk di arena yang hancur. Namun, sosok manusia ini sudah kehilangan semua kekuatan hidup. Tubuh mereka tertutup debu dan mereka tampak layu. Lindung diskors di udara. Ekspresinya sangat serius ketika dia menatap pemandangan ini. Dia menemukan bahwa mereka semua menghadap ke selatan dan masing-masing dari mereka telah mengangkat satu tangan. Seolah-olah mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk bertahan melawan sesuatu. Namun, dari penampilan situasi ini, sepertinya pertahanan gabungan mereka gagal. Lindong melengkungkan bibirnya, bahkan seribu ahli yang bekerja sama masih mengalami nasib yang menyedihkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya Yimo itu yang telah menyerang gua ini saat itu adalah saudara Lindong. Seseorang datang dari belakang, berdiri di sampingnya. Mulingshan tiba-tiba melirik ke belakangnya. Banyak suara angin yang berhembus keluar dari tempat itu. Sepertinya ada banyak ahli yang terus-menerus memasuki gua ini. Suara angin yang deras itu cukup terburu-buru dalam waktu kurang dari 10 napas. Seratus angka telah datang dengan tergesa-gesa. Akhirnya, mereka juga tertarik dengan adegan yang tidak biasa ini dan berhenti agak jauh dari tempat lindung. Para ahli melirik lindung sebelum melemparkan pandangan mereka ke arah arena. Ada kejutan kaya yang melintas di mata mereka. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang telah terjadi di sini, situasi ini masih sedikit mengkhawatirkan. Ini hanya sekelompok orang mati. Apa yang bisa dilihat? Petik 2, ada beberapa orang di antara kerumunan yang tidak sabar. Mereka segera melambaikan lengan baju mereka sebelum embusan liar bertiup dan langsung menyapu arena. Seribu sosok manusia itu langsung berubah menjadi debu dan tersebar ke angin liar ketika lewat. Of, tidak ada harta sama sekali. Beberapa ahli tanpa sadar melengkungkan mulut mereka ketika mereka melihat arena kosong. Hah, masih ada mayat yang belum hilang. Petik 2. Beberapa orang akan pergi ketika seruan terdengar. Orang bisa melihat 18 sosok layu masih duduk diam. Tubuh mereka sebenarnya tidak membusuk dari erosi waktu. Ada harta karun. Mata beberapa orang langsung menjadi cerah setelah melihat ini. Karena mereka mampu menahan erosi waktu. Jelas bahwa orang-orang ini adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Karenanya, pasti ada beberapa harta karun pada mereka. Lebih dari 10 sosok bergegas maju di bawah daya pikat harta karun. Setelah itu, mereka mendarat di dekat 18 sosok yang layu. Mata lindung menatap tajam pada 18 sosok yang layu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sensasi yang tidak enak muncul di hatinya. Matanya berkedip sejenak sebelum dia tiba-tiba meraih mulingshan dan bergegas mundur. Bang, 18 sosok layu di alun-alun. Yang awalnya kehilangan semua kekuatan hidup, tiba-tiba membuka mata mereka yang dalam begitu tubuh mereka bergegas ke depan. Api hitam jahat dan dingin melompat dari dalam mata mereka sebelum api segera menyapu. Ah, begitu sepuluh angka yang telah maju menyentuh api hitam. Mereka berubah menjadi debu segera. Pekikan menyedihkan segera terdengar, Bang. Delapan sosok manusia yang layu perlahan berdiri pada saat ini sebelum api hitam jahat menyebar. Setelah itu, mereka mengangkat kepala mereka dan mengunci seratus lebih individu yang terpana di depan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.